Hari ini kan. Ya. kakak hati berdiri. Sekarang Ayo, kakak. Ayo halo guys berjumpa dengan Loren Jenar Barber tapi kali ini Loren sedang melakukan Lebaran bersama keluarga nih guys. Ini anak-anak Loren Jenar Lagi melakukan Ulang tahun Ini dia Tuh anaknya lagi makan kue-kue Dari tadi ini ada yang rewel-rewel Itu satu itu Tuh Itu ibu mertua saya guys Ini istri Loren guys Lagi motong kue Ini anak Loren yang laki guys Yuk, Dadah Dadah ini semua yang ada di dalam sini keluarga Loren sendiri guys Sini hari tidak berani keluar rumah ya soalnya di luar banyak apa virus ya ada virus jadi ini dilakukan ngumpul ngumpul bareng sama keluarga itu nya ya ini ada kue-kue-kue barangkali guysnya guys, mau mencoba silakan tapi nanti ya kalau coronanya udah hilang lebaran kali ini Loren tidak kemana-mana guys tapi di rumah saja Libur kerja, libur motong, libur bikin style, semuanya libur dulu. Kali ini fokus lebaran sama keluarga guys. Oke guys, terima kasih sudah. Saksikan keluarga-keluarga Loreng Oke Oh ya, sebelumnya Loren juga minta maaf guys ya. Mumpung ini hari lagi. idul Fitri. Ah, Apa? Napa? Ada. Tuh ini Bang, ada sembunyi ada Oke. Okay. Sampai jumpa di barbernya Loren Cina. Oh ini ini saya huh? ini.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 Pak. Ya, hey, hey, ya, ini. Nah, nah, ya. nah. Nah, hey, kata, ini sini, nah. Ini. Nah, kutus kutus ini Yang yang ini. saya yang ini. Pak ya, berkah. Oh, oh dia <laughs> boleh, boleh. Ini Ini. ambilkan. ini. mana? Mana? Yang ini yang ini. Ambil yang ini lah, Ben. kasih aja tar saya ya saya saya ambil <ged feito> <helod> <Italia? Abi> Nah. Nah. Ah, iya. nanti aja Yang. Mau diapilin. Betul, Elsa dapat eh, ya. kan. biar, ga, biar ga, ga jatuh, dipegang Bunda. ini. cuma akan selesai jatuh. Ini. Kakak, Aki. Utar ya. Ya, Ayo, Pak, aku sendiri Ayo ayun kakak ia. Kakak iya, kakak iya